Kita mulai analisis videonya dengan judul zubangnya Formasi Inter Pertama, bola ada di kiper Barka Bola mengalir santai dari pertahanan Inter Taktik Inter kali ini yaitu mempertahankan formasinya Tidak ada main marking Kita ingatkan lagi garis putih adalah garis menyerang, garis biru adalah garis gelandang, garis hitam adalah garis bertahan. Jarak antara garis gelandang dan garis back disebut gap. Gap ini biasanya ditempati oleh pemain lawan. Semakin luas gap, semakin leluasa pemain lawan dan sebaliknya semakin kecil kiat ya, semakin kecil juga pergerakan lawan sekarang kita fokus ke bolanya gerakan bolanya selalu di luar garis gelandang atau garis biru ini mereka mau menyerang dari kiri kanan ataupun dari tengah selalu tidak bisa melewati garis gelandang ini Bahkan, bola tidak pernah masuk ke wilayah game. Ini karena pertahanan Inter melakukan rolling pemain dengan sangat rapih dan teratur. Sekarang, amati rolling pemain yang dimainkan Inter. Kita ulangi. Ini garis gelandang berjumlah tiga orang. Dan ini garis back berjumlah empat orang. Ini akan masuk ke garis gelanda, dan pemain yang ini akan masuk ke garis back, play. Rolling seperti ini terjadi sepanjang pertandingan dan memaksa bola barka selalu di luar garis gelanda. Bahkan, sangat sulit sekali bolanya dapat masuk ke daerah gate setidaknya ada tiga pemain yang akan menutup pergerakan pemain berka jika terus mencoba dribel sampai kedalaman pertahanan Inter bola terus dipepet sehingga sangat sulit berkembang terpaksa harus segera dioper kembali ke temannya mencoba menyerang dari kanan umpan ke Messi Lihat yang dilakukan Messi, dribble bola sampai garis bawah. Saat Messi mendribel bola, juga sama saja ada minimal tiga pemain yang akan menghadang Messi. Skill Messi dalam mendribel bola membuat hampir semua pemain ini ke bawah. Mungkin untuk mengantisipasi kalau Messi melewati tiga pemain. Dan coba lihat, tujuh pemain Inter tertarik ke bawah. Semua melihat pergerakan Messi tak sadar terjadi lubang di pertahanan Inter. Lubang besar di kotak penalti ini sangat berbahaya. Ini terjadi karena tujuh pemain Inter terfokus ke satu pemain, yaitu Messi. Pemain Inter tidak mempedulikan pemain Barka. Terus, mana pemain Barca yang lainnya? Pulangi sampai sini. Pemain Barca keluar dari kotak penalti. Messi umpan balik ke lawan yang bebas. Bebas mencari target umpan lagi tanpa ada gangguan sedikit pun. Bebas, bebas sekali untuk umpan sempurna. Ulangi lagi dan lihat pergerakan pemain barca yang lainnya, yaitu Suarez. Saat semua pemain Inter tertuju pada Messi, Suarez selalu wasa berjalan menyamping, mencari celah kosong. Lubang kosong di dalam kotak timuti yang ditemukan Suarez sangat besar. Umpan lambing sempurna didapat Suarez dan boom first time. Hit tanpa menunggu turun ke tanah, inilah pemain bintang yang dimiliki Barca dengan akurasi plus power, membuat pemain Inter tidak berkutik, membuat gol pertama untuk Barcelona. bagaimana gol kedua Barcelona kita lihat analisis selanjutnya ini formasi inter saat menyerang 3 pemain di garis back 4 pemain di garis gelandang dan tiga pemain di garis penyerang dimulai dari kiper inter umpan jauh ke depan tetapi umpannya gagal direbut lawan itu saja ini akan merubah formasi menjadi formasi bertahan secara otomatis pemain ini akan turun masuk ke garis bertahan serangan Barca berubah dari sisi kiri ke kanan rolling pemain terjadi dan bola tetap masih di luar garis belandang saat bola memasuki gap langsung diblok dan bola keluar lagi dari gap terjadi rolling serangan pindah ke kanan lagi rolling lagi bola tetap berada di luar garis gelana mencoba umpan kembali dan dipotong inter counter attack atau serangan balik Dua penyerang melawan 3 back ini posisi bagus buat inter shoot tetapi diblok. Ada pemain gelandang inter yang maju ke depan. Dia mendapat bola dan umpan lambung. Umpannya sangat bagus. Sayangnya ditangkap kiper. Dua pemain gelandang inter masih tertinggal di depan. Ini membuat gap sangat besar. Dua pemain penyerang mencoba turun menutup gap. bola di kaki Messi dan hampir masuk gap Kali belokan, bola telah memasuki gap Celakanya lagi, tiga pemain Barca lainnya juga sudah memasuki gap Messi dribel masuk menarik semua perhatian lawan. Sekali belokan lagi, Messi lepas dari empat kawalan. Posisi Suarez berada di dalam gap Dan sangat bebas Messi umpan ke Suarez Sekali sentuhan Suarez Mengecoh back dan langsung berhadapan dengan keeper Terakhir, usut bola ke pojok gawang Dan gol kemenangan telah tercipta Kita mulai dari awal seperti itulah gol kedua Barca. Dari counter attack Inter dibalas counter attack Barca. Serangan balik Inter dibalas dengan serangan balik juga.